untuk Zodek yang pertama yang keuangan dan rezekinya meningkat di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan keuangan seorang Libra akan meningkat drastis setiap seorang Libra akan meningkat drastis di bulan Februari tahun 2021. Di sini digambarkan itu terjadi dikarenakan apapun yang dikerjakan oleh seorang Libra di bulan Februari tahun 2021 akan berbuah manis dan berdapat positif kepada kehidupan keuangan dan rezekinya dan disini juga digambarkan bahwa saya seorang libra adalah sosok seseorang yang suka berbagi dengan orang lain yang dimana sini akan berdampak positif dan membuat pintu rezeki seorang libra akan terbuka di bulan februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page of Pentacle. secara umumnya page of Pentacle itu diartikan seorang anak yang di sini menggambarkan seorang Libra keuangan dan rezekinya akan meningkat di bulan Februari tahun 2021, dimana di sini digambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan berbuah manis, yang dimana tujuannya untuk membahagiakan seorang anak, dan di sini seorang anak akan mendoakan seorang Libra agar rezekinya semakin terbuka di bulan Februari tahun 2021, dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Justice, secara umumnya justice itu diartikan sebab akibat, keadilan, efek yang ditimbulkan, efek yang disebabkan, dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan oleh seorang Libra yang mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan suka berbagi kepada orang lain, menyebabkan keuangan serta rezekinya akan meningkat di bulan Februari tahun 2021, dan untuk zodiak yang kedua adalah 2 cup ataupun dua piala. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang, yang mendapatkan keuangan dan rezeki meningkat di bulan Februari tahun 2021 Dikarenakan di sini seorang Pisces memperbaiki hubungan bersama pasangan memperbaiki silaturahmi memperbaiki komunikasi bersama seorang pasangan dan memperbaiki semua komunikasi bersama orang-orang di sekitar, sehingga di sini seorang Pisces mendapatkan respon dan aura positif dari orang-orang sekitar serta pasangan Pisces sendiri. Dan di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang Pisces akan selalu mendapatkan dorongan doa dari seorang pasangan agar rezeki dan keuangannya meningkat di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Pisces akan selalu dibantu oleh seorang pasangan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan di dalam kehidupan. Dan untuk support energinya adalah kenaik opsi. Secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keuangan dan rezeki yang meningkat di bulan Februari tahun 2021. Yang dimana di sini seorang pasangan Pisces sangatlah berperan penting di dalam kehidupannya. Yang dimana di sini digambarkan dengan naik offside itu merupakan pasangan, ataupun seseorang yang dekat, ataupun seseorang yang berarti di dalam kehidupan bisnis sendiri. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang pasangan yang berperan serta di dalam pekerjaan, karir, serta kehidupan bisnis akan menyebabkan keuangan dan rezekinya semakin terbuka di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah nine of cup ataupun 9 piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan mendapatkan keuangan dan rezeki meningkat di bulan Februari tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan ada tiga faktor yang pertama seorang Virgo mulai memperbaiki hubungan bersama seorang pasangan keluarga dan mulai memperbaiki komunikasi bersama orang-orang di sekitarnya dan di yang kedua adalah Seorang Virgo selalu mengerjakan sesuatu yang dimana perasaan dan hatinya selalu senang yang mengakibatkan pekerjaannya akan mulus dan berjalan lancar. Dan yang ketiga, seorang Virgo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana di sini bernilai yang akan menunjang keuangan serta rezekinya meningkat di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang kiranya ataupun yang sudah dewasa dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan mendapatkan rezeki dan keuangan yang meningkat di bulan Februari tahun 2021 dikarenakan tiga faktor yang dimana sini faktor ketiga mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang lebih tua dari seorang Virgo sendiri. Dan di sini juga seorang Virgo akan mendapatkan dukungan dan doa dari orang-orang sekitar serta orang tua Virgo sendiri. Dan jika kartu di Justice kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan oleh tiga faktor yang diterima oleh seorang Virgo di bulan Februari tahun 2021 sangatlah berdampak positif kepada keuangan dan restinya yang didukung oleh orang tua dan orang-orang di sekitar Virgo sendiri. Dan tentu zodiak yang keempat adalah jadi open pocket ataupun tiga koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan bahwa seorang Aries akan mendapatkan keuangan dan rezeki yang meningkat di bulan Februari tahun 2021 di sini digambarkan akibat kegigihan seorang Aries di dalam bekerja menyebabkan keuangannya serta rezekinya akan semakin meningkat dan pintu rezekinya mulai terbuka. Dan disini juga digambarkan bahwasannya seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bermawan Suka berbagi kepada orang lain dan suka memberikan solusi Serta memberikan suatu ilmu kepada orang lain Untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 Yang dimana disini juga seorang Aris akan mendapatkan respon serta aura yang positif Dan untuk support energinya adalah Kenaik atau pentakal. Secara umumnya, kenaik opentak itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Aris merupakan seseorang yang mendapatkan keuangan serta harus meningkat di bulan Februari tahun 2021, yang dimana mana di sini seorang Aris akan mendapatkan responden aura yang positif dari orang-orang sekitar yang disimpulkan dengan kenaik of pentacle dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan kartu zodiac yang keempat di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang aris yang suka berbagi ilmu kepada orang lain suka berbagi kepada orang lain di sini mengakibatkan keuangannya akan meningkat, meningkatnya dimana di sini orang-orang sekitar akan mendoakan agar rezeki seorang aris dan keuangannya semakin meningkat di bulan Februari tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang keuangan dan rezekinya meningkat di bulan Februari tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Pisces, yang ketiga Virgo, dan yang keempat zodiak Aris. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang keuangan dan rezekinya meningkat di bulan Februari tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan salam.